Bismillahirrahmanirrahim. Tetes niki nobo niati ke jauh muat bin Jabal niku. Tak bina nuk min saatan. Tetes muat bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dakwah. Ayo Rene moro aku, ayo doa iman bareng-bareng. Tetes ngaci, katesnya terendah ini termasuk nambahin nobo iman. Naro mante oborak naik nilai. Artis yang ayu-ayu, yang engkeng-engkeng. Ibu untuk riziku kok kutu, kau ngerti kutu, tumbonil.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 Jari lek Abu, kau pangeran maksudnya dia, nak pangeran ngetikan onor keben, kau pangeran iso ngatur, nak kau yang menengah, kau jagoan barangnya lek, maksudnya dia, ya maksudnya gini, kau yang agak wisum baru kau pecerai ini, gue buangan limbah, eh pangeran itu kadung pinter, pecerai ini dikelola pangeran, kau onor sapan itu udah di ditanduri uget-uget atau ditanduri barang-barang kotor dipangan pitek-pitek ya enak gue ditanduri lele di pangan wong ya enak tekan ditanduri serai atau bunga melati itu ya tetap wangi gue ditanduri lah serai atau bunga melati itu, tetap wangi dipengaruhkan sekadung pinter, ini bernoh aja, itu enggak usah melok-melok lu coba yang dibuat pangeran gak pinter kabel ngomong-ngomong bodohannya gampang, ambil taek jijik terus pengiran kalau pitek makan, terus pitek pangan kue, setelahnya, semuanya gampang Iya betul. Us kandung pinter, pangeran kandung pinter. Aku ya tidak gaya peceraian, sudah dipecerai terenak. Aku menusor harusan nopo melok, melok. Tapi apa kira nih ngelola? peceran kurang kotori, tanduri serai, wangi, tanduri bunga melati, wangi. Enggak nengokin kewan-kewan sing jorok-jorok kayak -jorok, uget-uget macam-macam di pangan lele-lele, pangan kue ngono kotoran manusia buagep cici ibu-ibu cici, ya. sih pengiran pangeran kantor dipangan di pangan mangan rukin pangan pitet, materi daging pitet gak <tuh> Jadi pangeran aku besok suci ya, pagi anak nempel. E, Ay pangeran rakenya disalan, malah khairi wasari gua. tapi manusia orang lagi ngelakuin lele. Kue tidak nyebelung peceran jono cistonan gara-gara cara nih. ya coba takon, gue coba nonggai sumur umur tanpa peceren, nggak limbah buat takon di, ya, tapi kira iso ngatur pangeran, pangeran disuai, gue resapan sekian di filter bumi gak resimen neh, ndapane diingu pupuk kena, supaya pangeran tetap menahan bener terus, uang pangeran, diau ngaku di rahmati pangeran kayak ragilem, sidik ini gue siapa ini jasa saya jasa mbak presiden kok berjasa biung di difasilitasi negara, sini diingu yudui di negara. Iaiu ya, percasa pi elmu kata misalnya wong alim elmu ku yokopong heran, api panggabi, sekolah ankopong pangeran titol umum misalnya kita tines, wano sing taitim orang, sing orang, sing iling, sing oras, FKP, ifing, pengiran, jenik, warah, amatuhu, ufur, sing sing no sing Awal melingi-lingi itu atas jenengan kutu iling, Ainzul yakin hakul yakin ning dunia tentang akhirat, sing wonten namor rahmati. Allah. itu sebut wasyuhada, awa in darop. Di melane sebut ini Quran sing masyhur syaitan, wow, anna la ilaha illahua, wal malaika wa ulul ilmi kau imam bil Kristo. Jadi sing wong benerun namung kesaksiane Allah, kesaksiane malaikat lan kesaksiane ulul ilm lah ulul ilmi ini ulama ulama ini yang cara bersaksi benar lah nak ulama, misalnya ahli ibadah kadang sangking senengnya ngamal kepengen jadi uang suka, yang ngromot fakir miskin akeh karena uang fakir ini kepengen ngono terus tak berarti allah kudu nyiptakan no fakir miskin ter terus isbianah ulama kan buatan uang fakir bisa seneng uang yatim bisa seneng berkokabeh tetap kebeberan rahmati allah meskipun secara syariat kita sadar nak ana fakir di rumah. Nak ana tapi kita rasa nyep takno kepengen ana, paham nggih. Nak ana di rumah atau coba ndonga. Berarti Anda kan memproduksi kan nak ndonga ya, itu. Paham nggih merenta dititungatur pengeran. Wong ngandel kula, jegeman percaya amal. Kucing ben percaya amal dilebokno swarga sesuai kadare Amal nah, itu enak, Pangeran Rad tersinggung. Tapi Wantan Tiang, Lebun Rokawiri dan Asa husna akhirnya gak mentolo. Ini gue Masur, gue delok cek hadis nih Saking banyaknya turukul hadis jadi yartaki iladaro jadi soheh Gini gue tang musnadi Ahmad, Teng Sayyid Ja'bidi, Sarah Ikhyan. Wantan Tiang, Teng dunia nih Fasek Fasek ke Paul gak tau ape. Cuma adek ini sering wiritan Yahannan, Yamanan, Yahannan, Yamanan. Ketika dia mati masuk neraka. Ijak wiridan yahanan yamanan, malaikat kabeh urak rungu, saking jerunin rokok ini nih, detin rokok, isoren rokok, isoren rokok sampai <tus> mereka <tus> mewiridan yahanan yahanan. Terus Allah Dawa ya Jibril, suara ini saya ada asing, kayaknya dari hamba saya yang sing fasek, sing zaman yang dulu nya, api mau tau muni yahanan, Jibril gulei, Jibril gulei urar ro, saking wong kewanggur. <tus> Revo Jibril yuraro bareng itu itu itu. Walhasil akhirnya didudukano Pangeran. Fi makan ika jawab kata pokai fi kau richand dan pokai persekis warga. Jibril kan ngetes takoi. Pokai nining rokok kok wiridan yahanan yamanan. Ditakoi Jibril ya fulan lima saja. Pokai karena opo jibridan yahanan yamanan. Pokai jening rokok. Malas malaikat itu disentak ga sing welas kuliane Allah kuwi ana ning dhinggon jenenge Allah zat sing welas sing iso Allah tok dadi malaikat malah disentak malaikate kan janggal lho kowe wis dilebokno neraka Allah ya Hanan Hanan nggat sing akeh arise akeh apiane ya manan zat sing akeh ini yo mas yo ngaku saiki ngene iki yo peparingane Allah Singi sok malingi walasun among obo singi sok walasun among obo. To jibril kondok niku gusti alas ane jere masyonin roko. Lasik walas tamung jen dengan sok wong utus konwiritani suwar kuwe jen. Masyur wae jen. Mana nih latihan dini fami e tetes kui utu yakin ya hanan, ya nan ya hanan, ya nan. Kui utu yakin kui persiapan sebenarnya sebenar neng kui nih telengin roko. Eleong ngurep ya siapno masuk mau bener rokok Nova, kok gkr langsung surga, orang tahu nyiapno solusi masuk Nova, rokok. Lu selama ini anda kan hanya siap masuk surga kan, anda tidak pernah punya solusi anda kan masuk. Kudu dipersiap Nova, kok cek sombong gkr atau nyiapno solusi mak. Kami buat tanggriwa triwa, jadi betapa nih dunia akhirat anak ini namu rahmati. Allah, ya, Hanan, ya, Manan. Muntun rokok puluhan tahun itu diselamat. No, Kita keyakinan. Sehingga semula si, namun Allah. Syahid Allah, anna hu la ilaha illahu wal malai katu wa ulul ilmi ka imam bilgis. Namun, nyakseni. Nggak nyakseni, namun nyakseni. Kita rasa intervensi pengairan. Jadi, untuk dua, ya, yakin. Allah. Untuk nikmat, ya, yakin. Kita yakin, apa, minau? Minau. Ya Allah di dalamnya ada lemong sing iman datat tapi ojo anut sura kafir khotwatis setan yang pirau-pirau bisa anes setan kejauh gimana anut bisa anes setan eh turu kota sini itu kesipiro-piro jalan papai ses waman desa bani wong ya tapi anut sopeman khotwatis setan yang pirau-pirau bisa anes setan fa jitu setan fainahu syaitan emnese setan atau fainahu fainalmut tabak sing dinot ya setan do ya amuru ngomongkan apa setan bil fasal iklan barang elek il barang elek wal mungkari lan barang mungkar Saran mubesara, titip aja kalawan kon anut yang fasik. Penggaliannya setan ngomong kon elek, tapi kira rasa khawatir. Walau Lafadz alaikum Alaihi kumbaroh, matu. Setan itu apa? Tetap barang sepele. Nah, kalau fadlilah Allah, setan tetap ka, kalah. setan itu sepele, kan? Sama rasa beti setan, biasa mawon. Konco boleh bisa biasa mawon. Hei, nah, kencanan setan boleh di se, kok bisa betina? Kudune kowe ngakali setan, orang kok setan seengakali nova? Kowe. Katul si ibnu Abbas, ibu pinter. Nak sholatku cepet. Jadi alasannya setan ngecek maca, cek toto toto Dennis Bar. Nah, setan niku napein? Gue doang sholat aja mikir sih. Carane biaya, modele biaya lah. Bareng lagi mikir sholat. Ibnu apa sholat? TWS Bar, <laughs> posing. Masuk ibnu Abbas. Nak sholatku cepat. tak kok lima daya apa saja. Ya. Ubah diruasai sesetan. Aku jelek papa setan wajarah diterjemah setan cie toto toto, boleh dia bisa boh, bar, saling sudah kau kiri ngotot, sudah ketemu wong sudah kau, wes bar, setan api giri do topo tau po melayu liwat, uang kau pas habis digoda beriak, sudah kau menekan pusing, malah ini cepat itu penting, wasariu riuh pentingnya u bent setan rasa sempat mikir, fahmi setan rasa sempat doh jadi saya kena kenapa tiap kali, Pak kena kenapa? kena tiap kali? Monaden jom lagi, wedi. Saya tanya jom wedi, joko pak. Saya tanya Monaden jom lagi, no. Orah ibad, saya tanya